tiga tuan lakon penting haddud di dalal ayat-ayat ni isteri nabi musa wallahu a'lam kita pun tak tahu katanya berapa orang okay. tapi yakin katanya hotning adalah yang pertama yang nabi musa pergi di madian seolah-olah katanya lari daripada merbahaya yang firaun tamla Apabila Nabi Musa pergi duduk di situ Dia berasa tenir Berasa amir dan selamat Yang kedua Orang apabila pergi duduk di dinden orang Dia kena duduk Menjadi berjuruh Menjadi mulai Khijaya, cari pun, Kena ingat katanya Dia bukan lahir di situ Bukan buka dia asal di situ Nabi Musa pun Alhamdulillah hidup dengan kuncur ogielge di madian walaupun kita gama katanya pada waktu tu orang tak gama seperti sekarang ni tapi mula mananya adanya kampung halaman orang-orang yang duduk di dalam satu bandar bandar madian pada waktu tu nabi musa hendak tongเริ่มต้นชีวิตใหม่ ton sebab situ bukan tempat dia maka dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Musa Nabi Syu'aib royak kepada dia Mududuklah sini 8 tahun kalau sekiranya sampai 10 tahun lebih molek bagi kamu aku pun berasa syukur hati apabila mu tengok kambing, kambing dan lebih pada tu lagi mu tolong cara kepada anak anak perempuan aku Kepala Bintang 2018, Ibu Bintang 2018, Ibu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 Qala baini wa bainaka ayyamal qadaytu Wallahu ala naqulu wakil. Ayat 20 sampai 28 suratul Qasas. Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, ini kita baca sudah, dah. Tak ada nak hurai banyak dah. Tiga kali dah baca ayat ni. Sana seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata Wahai ayahku Ambillah dia menjadi orang upah Maknanya Upah Untuk mengembala kambing kita Sesungguhnya sebaik-baik Orang yang ayah ambil bekerja Ialah orang yang kuat Lagi amanah Alhamdulillah Ini adalah Duk di dalam sayita Anu' Nabi Syuhi Apabila dia tengok Nabi Musa Orang yang kuat ...lagi amanah. Lepas itu, Apabila Nabi Musa... ...duk sekali... mananya ...radar di dalam rumah Nabi Syuib... ...pada waktu itu. Dengan anak dia... ...anak Nabi Syuib gayak katanya... ...ambillah organi sebagai upahir kita. Maka... ...Nabi Syuib gayak. Bapak perempuan itu berkata... ...kepada Musa... Aku hendak mengahwinkanmu dengan salah seorang dari dua anak perempuanku ini. Dah ada anak tino dua orang. Atau anak tino yang ada pada masa itu dua orang. Lepas tu aku nak wim nikah. Nak wim mu he Musa menikah mu pilih sendiri hak mano? Munuk. Pak adik ke, hak kakak. Tu banyak ke ulama royak katanya. Orang Tino Hok pergi ajak Nabi Musa duduk di bawah pokok kayu itulah. Yang itulah jadi isteri dia. Iaitunya yang kakak. Dengan syarat bahawa engkau bekerja denganku selama delapan tahun. Dalam pada itu, jika engkau genapkan menjadi sepuluh tahun. Maka yang demikian itu adalah dari kerelaanmu sendiri. Ini Nabi Syu'id letaknya syarat korong caranya mu duduklah dulu 8 tahun kalau dia mau nak cukup 10 tahun hak tu kau lebih molat sebab apa? sebab nabi syu'aib dia berasa katanya dia umur banyak dah boleh jadi tak lama lepas pada ni dia akan mati patut soal lagi nak wujud jadi nabi musa ni hidup kun kei be be soal duduk di madian dan keadaan maknanya pengor kambing pengor biring dok kerja cari makan untuk pelihara isteri dan sebagainya. Ini Nabi Syuaib. Wallahu alamlah hikmat gapo boleh. Allah Taala royak lagu ni. Ha ha Nabi Musa, Nabi Syuaib dan sebagainya. Nah, boleh duduk selama 10 tahun kalau lebih malak Dan ingatlah aku tidak bertujue hendak menyusahkanmu. Ini nak ayat katanya tok tua. Oh, Apa ni Hatti bai? Woyak kepada Menatu dia Walaupun masa ni Nabi itu, Nabi Musa tak jadi menatu lagi Nabi Musa pun tidak jadi rasul lagi waktu tu Tapi untuk tua Baik hati Tak ada nak menyusah pun Kalau mu nak, nak pergi Belong pada tu pun tak ada gapa We pilih Kepada Menatu dia Alhamdulillah Lepas pada tu dia sebut engkau akan dapatti aku insyaallah dari orang-orang yang baik layanannya ning ambil daripada isi ayat ni tua menantu patu anak perempuan tiga tuala lakon penting hodo di dalam ayat-ayat isteri nabi Musa wallahu a'lam kita pun tak tahu katanya berapa orang okay. Tapi yakin katanya Hak ni adalah yang pertama Yang Nabi Musa lagi hidup di Madian Seolah-olah katanya Lari daripada Merbahya Yang Fir'aun Tamla Apabila Nabi Musa lagi duduk di situ Dia berasa tenir Berasa amir dan selamat Yang kedua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 orang tak ramai seperti sekarang ni tapi mula maknanya adanya kapung halami orang-orang yang duduk di dalam satu bandar bandar Madian pada waktu tu Nabi Musa menekap tong rem ton ciwit mai sebab situ bukir tempat dia maka dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Musa Nabi Syu'ib rayak kepada dia mu duduklah sini lapar tahun kalau sekiranya Sampai 10 tahun lebih molek bagi kamu Aku pun berasa Syukur hati Apabila mung tengok Kambing-kambing Dan Lebih pada tu lagi Mung tu lecara Kepada anak Anak perempuan aku Mengambil jadi bini Alhamdulillah Nabi Musa Mai pati saya Sebab ini adalah Korong Daripada Nabi Syair Wallahualamna Sekarang ni ada kedok orang lelaki nitok orang muda jadi suami anak dia maknanya orang tua hak ada anak tino kecik betul-betul dengan orang muda ambil anak paciklah jadi jadi isteri Ini ni wallah yang ada di dalam ni nabi syaib ni Allah Taala bagi ilmu al firasah ilmu pengesai kalau dalam bahasa Arab ni, panggil sen, sen orang ni, apabila dia tengok, apa dia gambar katanya orang ni pesaimana. Dia gerti. Itulah dalam bahasa Arab dia panggil firas. Tengok orang gerti, katanya orang ni pesaimana, pesaimana. Nampak boleh tupai weh. Nah, masa depan, lagu mana, lagu. Allah alam, tuhat takdeh lagu mana. Kita orang, orang biasa ni, bukan Nabi. Kita tak tahu katanya. Orang yang kita pilih jadi menatu nak baik atau tak baik nak jadi lagu mana masa depan boleh jadi masa depan ni kita tengok dia berjuru tapi boleh jadi masa depan dia hanhe jadi karuk jadi gapar Wallahualam kita tak tahu tapi Nabi Syu'ib dia adalah seorang Rasul dia reti tengok orang muda yang bernama Musa waktu tu Allah Ta'ala pun pilih di kalangnya Ulul Azmi Rasul-Rasul yang teragamnya salah seorang Orang yang duduk dia dah Iaitunya Musa alaihissalat Alhamdulillah Nabi Musa ni Nabi Yingai Pada zaman dahulu Bagi Bani Israel Cuba kita gambar eh Semua tiap-tiap kera yang tuhiatur Dalam hidup seorang manusia Ataupun siapa terhadap umat Dia tak berlaku dalam masa sehari tak. tak berubah manusia Tak berubah umat Na Nama penlangma lama penama dalam masa sehari dalam masa cepat-cepat gampang-gampang ni tong cair lah tong cair kerabuankan nak boleh ubah sikit-sikit sikit-sikit dan sebagainya Nabi Musa pada waktu tu umur lebih kurang 30 bila pergi duduk di umur ataupun di kampung Nabi Syu'i 10 tahun maka Allah Ta'ala lantik dia menjadi seorang Rasul ayat berikut lepas pada ni tapi ayat yang kedua pada lapir Iaitunya Setelah Nabi Musa Duduk Ngaku Ataupun nak nikah Jauh nak nikah Dengan anak Nabi Syed Lepas tu Supa dengan Saint lah Dengan malak ni Saya tak ada ayat Atau Saint Sandia ada Supa dengan janji Siap-siap Supa dengan Saint Sandia Katanya dia nak duduk di situ Mengikut Hak tak tua dia Korang Musa menjawab perjanjian itu adalah antaraku denganmu tetap dihormati bersama Dengan ini kata-kata Nabi Musa berjugu dia kecek dengan Wati tua tak apalah dua masa kau sana Saat ini tahun kau 10 tahun saya akan tunai. Ha ni tengok Nabi Musa dia kecek. Faham. Saya nak royak di sini katanya, orang hak jadi menantu tu, tak ada kira dah kan? menantu tino ke menantu jantan, kena hormat kepada tok tua. Sebab orang yang jadi tok tua ni, dia sebagai ibu dan bapak yang kedua bagi kita. Jangan nak belah ngatuk tua. Jangan nak cari buku ngatuk tua kita minta maaf dah kita guna anak dia dia yuk anak dia wiki kita kita guna bila kita guna anak dia dia adalah ibu dan bapak kita Ada apa-apa kita persekahara selain daripada kita persekahara dengan orang tua kita maka dengan orang tua bini kita pun kita kena persekahara ya tak ya kadang-kadang Tok tua hati molek Hati murah Masya Allah Menatu nasib baik Menatu nasib baik Dah menatu dipandang Itulah Nabi Musa apabila dia kecek dengan Wati tok tua dia Bakal tok tua dia Yang mana sahaja dari dua tempoh itu yang aku tunaikan Maka janganlah hendaknya aku disalahkan Maknanya Maksudnya sama ada nak tunai 8 tahun Ataupun 10 tahun Dia katanya Tengok kepada kak de'el lah Kalau tak cukup 10 tahun pun Belah Tapi insya Allah Nak bercukupnya Sekurang-kurang Lepas tahun Penjang noi. Tapi ada tafsir rakyat katanya Nabi Musa Jang duduk Sampai 10 tahun Lepas cuba kita gamar katanya Kita kena pergi duduk di kampung orang okay? Kunkai dengan orang dengan orang di situ selama sepuluh tahun dah sepuluh tahun ni maknanya lama dah tu bukan sebetul dah nak bukan sebetul kalau dia duduk dua tahun Tiga tahun boleh jadi oh sebetul orang okay, hak biasa kenal kita ba lepas pada tu dia mati ya okay, orang-orang okay, duduk sekali dengan kita Dua tiga tahun dia mati dia ya mati-mati boleh jadi orang okay, tak kenal dah kita lepas ada tu tapi dia duduk sampai sepuluh tahun insyaallah rung budak pun kenal rung orang tua pun cer okay, ingat katanya kita biasa gi duduk di kampung tu dan sebagainya sebab tu saya pun saya cerita sikit kepada kita nak kita gi duduk kampung tok tua kita duduk di kampung bining kita pun usaha lah wujadi berjasa di situ tak ada kira ni siapa-siapa gi bining mano gi lelaki mano maka wujadilah kita bui saham yang mananya kita mi suan dalam pembangunan tanah tihnanan tempat itu Jangan pergi duduk Sungguh katanya duduk Buat hijau, Cari maka di situ Tapi orang yang ada, ada jiwa Islam Dia tak boleh tengok Tempat orang yang duduk tu Dia berasa katanya nak beki Dia nak mengajar Dia nak wayak Dia nak partner tu orang ada jiwa Islam Sebab tu nabi-nabi Rasul-rasul Sungguh katanya Itu herayat katanya Aku latikmu Duduk di dalam kaum kaummu tapi apabila rasul-rasul Nabi-Nabi dia gilah mana-mana tempat, jiwa dia tu jiwa bersih dan nak tengok orang di situ, orang yang hidup secocok, kena dengan cara Islam. Dengan anak ajarin Allah Ta'ala. Maka rasul-rasul Nabi-Nabi, ikutlah dia beralih hidup mana sehari pun, dia berkeser kepada orang ramah. Kita pun kita nak lagi tu. Tanir dalam jiwa kita, Walaupun kita duduk sebentar yang di situ. Tapi, tidak no, adanya jasa kebaikan ke, walaupun sedikit yang kita buat kepada orang di kampung itu. Apatah lagi, kita tak tentan, nak duduk di kampung Bining kita, tak ada nak beralih dah. Kita buat umuh situ, di situ, buat kerja. Kerja air kita pun jadi maknanya tetap di situ. Kecuali, masa depan boleh jadi kita nak beralih di situ di sini. Wallahualam. Tapi, no, ayat katanya, Kena kita buat jasa yang baik Alhamdulillah Nabi Musa kecek dengan Nabi Shu'ib Ataupun Nabi Shu'ib Raya kepada Nabi Musa Wallahu ala ma naqul wakil Ning kata-kata supoh saya panggil Kata-kata hukmat -kata Supoh saya raya 2-3 hari lepas dah Orang apabila tak ada saksi Tak ada kena say nama tapi kita kena menjadi supah dengan mulut kita. Wallahu ala ma naqulu wakil. Ataupun Wallahu ala ma naqulu syahid. Allahlah yang menjadi saksi benda yang kita keceh. Lepas tu termasuk di dalam kata-kata orang supah bay'ah dengan ketua dia. Tak ada kira mana-mana parti atas muka dunia ni. Orang apabila orang jadi pengikut yang bay'ah dengan ketua dia. Dia akan sebut perkataan ni. Aku tidak akan durhaka kepada Allah, kepada Rasul. Dan aku akan turut semua peraturan yang ada di dalam jamaah aku. Wallahu ala ma naqulu syahid. Ataupun Wallahu ala ma naqulu wakil. Allah lah yang akan jadi saksi. Gapo, hak kita sebut, hak kita supoh ini. Ni adalah perkataan yang ada di dalam Quran. Yang terjemuhnya. Dan Allah jua lah menjadi pengawas. Pengawas ni makna maknanya apa? Maknanya Terhadap apa yang kita katakan itu Bermaknanya Allah lah Menjadi saksi dan Allah mengawal Apa yang kita Dek janji dan nak buat Di masa depan dan sebagainya Inilah perkataan yang penting-penting Kesoh-kesoh walaupun kita terbengar sekaligus Nabi Musa lagi duduk dalam kapung Madian Nabi Syuib Kalau misal katanya Diterjemuh secara mudah-mudah Tidak ada hurai maka dia akan menjadi ya apa akan menjadi kisah yang hanya kisah biasa tapi apabila kita sang dengan perkataan eh, dan benar-benar yang menjadi faedah kepada hidup kita walaupun kisah tamadun rerum-rauw tamadun satu tapi benda yang ada di dalam isi yang terkandung di dalam ayat-ayat Quran ni Allah Taala ayat laqad kana fi qasasihim ibrah Kesoh-kesoh ataupun cerita-cerita reng-raha tentang tiket kan? Sama ada Rasul-Rasul, Nabi-Nabi dan perkara-perkara yang Allah ta'ala rayak di dalam Quran. Ibrah. Ibrah ni maknanya apa? Burian. Pengajar yang sangat maha. Sebab tu Quran ni, semua Quran ni kalau kita tengok. Bagi persen, banyaknya kesoh-kesoh yang Allah ta'ala rayak. Apa boleh Allah, reng-raha tiket kan? Naisama ikut sebab nak uji di rian kepada kita Gotu, goning, gotu, goning dan sebagainya Saudara inilah wallahu wa sallallahu alal nabiyina wa ala alihi wassalam, warahmatullahi wabarakatuh